gue enggak tahu sih tapi dia mereka berdua enggak limited dan enggak terlalu anu juga sih. ini ngeheal nih oh ngeheal juga posnya lima oh berarti continuity konti kontinunitas ya berkelanjutan oh ini jadi kuning nih jadi kuning nih. bentar dia jadi di depan Kak ini jadi di depan ya, jadi striker oh iya masih di belakang Eh, mari kita coba. Oh, ada tiga deh gratis. Realitas sekali, ikut jauh. Menarik sekolah saya dulu, disiplinnya urus militer. Oh, sampean sekolahnya beda, <laughs> sekolahnya beda sampean. Siren Pasti istirahat. Ada tipe-tipe orang, satu bawa bekal. Oke, okay, gua bawa bekal, gua minum di rumah, eh minum di rumah, makan di kelas. Tipikal bawa bekal, terus yang satunya lagi uh, ke kantin. Ke kantin biasanya tuh ada yang ini, ada yang beli kue, ada yang beli makanan, makanan berat. Biasanya tuh kan kantin tuh ada nih, makanan berat, enggak hanya makanan ringan doang kan. Nah gua bawa bekal sih nah ini yang ketiga ini gua nih oke okay. yang ketiga ini gua nih ini gua biasanya tuh jajan roti-roti doang tuh roti terus bawa ke ke mana ada basecamp <laughs> ada basecampnya tersendiri gitu misalnya di tangga udah-udah gua apa gua Tepi kobe bang oke. Misalnya ada tempat kayak gitu tuh kita makan di situ. Ada base campnya tersendiri itu, makan roti barengan, gitu. dengan temen gitu. Ada juga yang tipikal enggak ke kantin dan enggak makan. Gua nggak tahu lah itu dia puasa atau enggak, gua nggak tahu. Yang jelas itu aja. Eh Mari kita lihat. <tuh> tipikalnya tuh ada yang nggak makan juga tuh. sampai siang tuh. abidos abidos anu dapat nonomi Wah waifu Bang Rama wafu gua juga cu <laughs> yang mustahil lubang dimasakin Nah ya kalau dimasakin dia memang ada eh tadi kita gacha di mana guys gacha di sini lagi winter malah dapat summer eh. malah dapat summer <gurut> jira <Jiduh>, off season <gurut> off season. <gurut> summer apalagi nyeritain apa lagi tadi sampai yang tuh, yang makan eh sampai yang nggak ada yang ke kantin nanti pikirin lagi itu ada yang keperpus perpustakaan nah itu tuh. perpustakaan biasanya tuh ada tuh yang keperpus ada juga yang keperpus gara-gara ada AC-nya ada AC pingin ngadem di sana <laughs> pingin ngadem gitu biasanya tuh ada yang kayak gitu, gitu. dulu gua ikut Ahmed enam bulan aja udah kapok nah bener tuh nah, keperpus ngadem doang Oh, pakai topi beneran pakai topi nonomi nya cok nonomi kan tadi pakai topi buff gua worth it ya guys Ini. tapi masih anu kemunculan bintang tiganya aja kalau soal red off atau red onnya masih belum masih belum dipastikan hmm. gaca apa nih cok sambil ngobrol ngobrol gitu gaca tuh tahu dapet dapet ping tadi <laughs> Kedalam ngobrol-ngobrol doang sampai mana jadi? Ini kan sampai ke perpus tadi itu ya, ada yang perpus. Kalau ke WC sih ada normal tuh ya, kalau ke WC. Tuh. Yang tidur ada juga yang tidur. Malah yang pas tidur di kelas pun ada tuh. Guru lagi menjelaskan tidur. Gitu. Apalagi gurunya apa? jadi kayak ceramah gitu ya ceramah atau enggak ini kan jam kosong pada nyanyi di kelas nah iya ada juga tuh yang kayak gitu tuh, nyanyi di kelas tuh nah, Yang nyanyi, nyanyi di kelas ada juga sampai bawa gitar deh kan bawa gitar itu biasanya tuh pas ada ekskul sih hari Sabtu biasanya dulu kan Sabtu kan masih sekolah ya dipakai buat ex school doang biasanya tuh hari itu ya. susun kursi turu, ya. nah susun kursi terus turu di atasnya ya, soalnya gua dulu jadi osis, jadi sering dipanggil dadakan. Oh, Hampir jadi osis ya? Nah, kita 10 kali pulang. Ya. Yep, satu kali dan itu pun red off. Terima kasih. Ya, gua pun, siapa Beras... eh? eh? yang gue pun gue pun gue pun gue pun tadi pun gue pun gue pun gue pun gue pun gue pun gue pun gue yang gacha siapa? Gacha kamu Summer kemarin kan incar juga tuh nonomnya. Cuman enggak dapet-dapet hmm. Oke, okay. gua set buat untuk nanti si siapa namanya? Si mereka berdua tuh. Di sini rebut sih kalau jam kosong. Oh, ribet ya kalau jam kosong ya.